kau mengeluh dengan derita kenyataan pernahkah kau mengeluh dengan keadaan sampai sampai merasa tak berguna hidup di dunia ah. Coba kau lihat sana mereka yang seakan terpinggirkan dunia Namun masih bisa berjalan Dengan tawa dan canda hmm. Jika dibandingkan kamu dengan mereka Ku jauh dari kata fakta Mereka yang rasakan kenikmatan bahagia Yang ku rasanya bisa dilihat Dalam mimpi dan langan. Terima yang berat mengeluh dengan derita kenyataan Itulah mereka yang rasakan hidup keterpinggiran Hidup terpinggiran Tertinggi merasakan bangku pendidikan yang tak pernah kenakan pakaian bermewa yang tak pernah rasakan dinginnya aset Tak pernah rasakan nyenyaknya tidur di ranjang kapuk yang empuk, yang tak pernah rasakan nikmatnya makan enak. Kamu dengan mereka, kurasa jauh dari kata fakta.